siri lu semoga tumbuh dan berbuah yang banyak ya. Ini saya tanam nih dengan air berkat nanti saya siram. kalau tidak nih saya tidak tanam kamu berarti saya bisa gila nih gara-gara tua ada orang nih. Hari-hari sebut siri, siri, siri, siri. Terima kasih kok di Cari dia dong. kasih main asap. manus. Ada rokok kok? Eh, rokok tinggal satu nih. Saya tadi bisa ambil enggak? Mau ambil, enggak kok bisa kok. Eh, nas buah. Maksun men. Huh? Soalnya hari-hari istri minta siri terus nih. Eh. Uang yang nanti kita simpan buat ketemu perempuan di micet nih habis percuma. Tabakar, tabakar itu bakar on me. Maksud on Nah, saya bantu ambil air kok, si pakai siram. No, no, no, no, no. no. no, no, no, no enggak no, no. usah lo, enggak usah disiram. Terus ini nan tanam di sini, Bu, gua... tidak pakai siram kok. Ini kan ada di bawah pohon apa ini? Kamu tahu ini pohon apa? Uki. Pisang, bukan uki kalau tanam diwa pohon pisang berarti kata nenek moyang tuh di berbuahnya akan banyak seperti dengan buah pisang buah pisang itu biarpun batangnya satu tapi isinya banyak seperti dengan sirih yang mau ditanam ini batangnya cuman satu tapi hasilnya nak. banyak sekali huh?